Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 165 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 Soal pertama, apa yang sudah kalian pelajari dari aktivitas di bagian ini? Apa manfaat keberagaman budaya di Indonesia? Apa yang bisa kalian lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia? Jawaban Jawaban soal nomor 1 Mempelajari manfaat keberagaman, cara melestarikan kebudayaan, serta sikap terhadap keberagaman Jawaban nomor 2 Bisa dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan Dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik, menumbuhkan rasa nasionalisme Berarat persaudaraan saling mengenal satu sama lain <tuh> Yang ketiga Sebagai siswa bisa dengan mempelajari aneka budaya Yang beragam kemudian berusaha melestarikannya bisa menampilkan dalam pentas seni di sekolah